Halo ibu-ibu, saya mau menceritakan sesuatu yang baru saja saya temukan Snack baru, namanya Tara Nasiku Snack nasi instan, 5 macam rasa Beras, komplit, sudah ada Dan bumbunya, mudah dan cepat untuk membuatnya Sekarang saya akan memberitahukan Ibu bagaimana cara membuat Tara Nasiku, nasi goreng Pertama, kita siapkan panci berasnya Pangkan berasnya Tambahkan air sebanyak 250 liter air Aduk sebentar, nyalakan api dan diamkan hingga mendidih Jika sudah mendidih, aduk sekali sampai airnya mengering Setelah menjadi nasi aron, kecilkan api, baru masukkan bumbu Aduk rata dengan cepat dan terakhir tambahkan minyak. Aduk rata kembali, matikan. Tutup panci dan diamkan sedikitnya 3 menit agar nasi lebih dan kering Sementara menunggu mengering kita dapat menyiapkan pelengkapnya Nah sekarang kita lihat nasi sudah tahan Aromanya hmm, sedap Tuangkan tambahkan pelengkap yang kita siapkan tadi Nasi goreng tara nasiku, nasiku siap disantap Rasanya enak. Jadi, kapanpun suami dan anak-anak ingin sarapan atau snack yang cepat, ibu-ibu bisa berikan tara. Selamat mencoba.